halo ma Bro, ketemu lagi di channelnya Simoni kali ini saya tetap masih ngebahas untuk petualangannya Defender di Seal Blade of Destiny ma Bro. Yang jelas sih sekarang untuk level dari Defender saya masih di bawah level 251 sehingga petualangannya menjelajah di beberapa tempat terutama untuk quest. Ya salah satunya kita bunuh MK2 ini masih bisa untuk solo di level 209. Nah, untuk Sandra yang pasti si eh ya Saga ini Diana ya. Untuk anak buahnya memang banyak, tapi bosnya ini susah keluar, Bro. Saya bisa nunggu sampai 2-3 jam eh, setiap eh, momonya untuk spawn. Jadi teman-teman harap bersabar untuk menyelesaikan misi EP2 sampai ke Piparet ya. Karena kalau nggak selesai, kita nggak bisa masuk blue eye. Yang jelas itu tempat farming defender untuk lebih cepat lagi. Dan banyak sekali dropan. Nah, sambil kita leveling, kita bisa juga mengunjungi setiap hari untuk Alkanes Dunion. Juga untuk tower ya. Nah, kita bahas dulu. Satu-satu kita bisa bunuh untuk di level 223. Saya sangat lancar sekali untuk ngebunuh ini. Asal ada temannya seorang apostol ya. Dari si tadi... Uh, apa namanya, monster yang pertama itu si pig <laughs> entah babi, entah kambing gitu. yang jelas sih, si zombie juga nggak terlalu susah dan saya coba buktikan juga untuk di level 223 dengan vitality cuman 200 saya masukkan damage-nya damage ini di 400, bro jadi masih kebilang alot untuk levelan muda di level 223 ini dikeroyok oleh anak buahnya Uh, dari Alka ini enggak terlalu sakit ya bro jadi hati-hati untuk uh, masalah skillnya kalian bisa lihat di pojok kanan itu skill yang saya gunakan kalian bisa ikutin aja dan nggak perlu harus sama yang pasti sih untuk skill serang dan skill untuk uh, defense nya kalian harus pakai semua ya nah, Oke okay. jadi jangan sampai lupa Kalaupun kalian punya tips yang lebih baik untuk defender sampai di level 271 dengan statnya kalian bisa masukkan di komentar dan sharing ke teman-teman yang lainnya biar mereka juga lebih cerdas dan lebih mudah lagi untuk mainin game ini ya, Ya, walaupun kotak-kotak dari Alka itu nggak terlalu bagus, tapi yang lebih asik ini kita masuk di uh, Sake Tawar. Sake Tawar ini udah jelas masa uh, apa namanya uh, salah satu tempat yang harus wajib jadikan tempat favorit. Karena apa? karena di sini kita akan banyak menemukan permata, ma nah Bro, yang sekarang memang sudah terbilang mahal. Jadi teman-teman silahkan isi double dropnya dan juga double XP untuk di level 220-an. Jadi silahkan kalian coba minta tolong ke temennya untuk biar bisa masuk bareng-bareng agar aman. Terlepas dari Saget tower yang banyak puluhan permata saya dapat dari sana. Nah ini ada tempat juga yang saya ingin ngebuktiin bahwa di level 230 nanti ini saya udah bisa solo farming gak perlu lagi ada buff apos Cuman ini saya masih di level 226 menuju level 227 Kita akan pakai time gold up yang melompat di level 3 ke depan Jadi sekitar level 230 saya ngejarnya tadinya untuk masuk di mabro nah ini mumi masih kebilang alot jadi banyak miss nya saya coba siasati nanti dengan statusnya kita perhatikan aja karena e, beberapa kali saya tanyakan ke kawan-kawan di dunia seal BOD ini e, selalu mengatakan bahwa untuk agility ataupun sistem e, statusnya dari poin yang harus di standarkan itu adalah 100 ya saya masih 90 mungkin karena kemarin pertama saya belum paham banget menggunakan defender jadi saya kebanyakan memasukkan di uh, damage ya damage dan memang disini sini sebenarnya vitality menurut saya pun begitu saya udah level 227 ini uh, itu terlalu banyak ya di, di vitality ya harusnya cukup antara 150 sampai uh, 100 dengan damage nya yang diisi lebih dari 400 uh, karena nanti pun pasti akan perlu di reset ini jadi mungkin teman-teman eh, bisa memberikan informasi yang terbaik menurut kalian dengan level yang sama seperti saya Semoga bisa lebih bagus lagi Tapi yang saya rasain ya ini yang terbaik menurut saya Jadi eh, kalian jangan sampai juga eh, apa namanya memberikan informasi yang tidak sesuai dengan realisasi <laughs> Saya coba masukin untuk ke level 230 time warp nya Jadi Ya, yang jelas sih ini jalan pintas biar saya bisa menuju Candy dan tidak lama-lama untuk leveling ya. Mungkin untuk saat ini saya pun tidak terlalu banyak waktu untuk memainkan game ini seperti dulu. Tapi saya coba memberikan kontribusi dan tetap meramaikan di konten-konten YouTube-nya Sil, of the Cinema Bro. Nah, semoga kita coba aja tes untuk agility-nya 100. Semoga ini si Mumi memang benar bisa dijadiin odading sama gue jadi lebih lembek lah maksudnya ya jadi empuk ma bro amis mak nyos dan yang pasti jangan lupa juga kalian harus subscribe kalau enggak lain bebatalan aing intina kadinya bro aduh ini sebenarnya sih kalau untuk kelebihannya farming di sini selain empuk juga ya kalian bisa ambilin sampahnya untuk makanan pet ya ya lumayan lah makanan pet yang Uh, sekitar 4k ya memang uh, daripada makanan yang lebih bawah lagi nilainya lebih lama lagi nanti kalian oke okay. sebenarnya sih status ini uh, sudah cukup tinggal nanti kita oprek uh, skillnya ya jadi dari skillnya pun ini ada yang harus saya naikkan uh, apa namanya uh, levelnya karena e, ada yang masih kurang yang jelas sih shockwave ini udah jelas itu wajib e, dimaksimalin ya shockwave ya dengan e, skill damage area yang tertinggi dari job pertama dan untuk yang lainnya mungkin kalian bisa modif antara untuk tameng defense nya dan juga untuk, e, apa namanya, untuk skill e, area yang job 2 Sebenarnya sih kan e, posisinya Crusade ini harus maksimal ya karena memang ini sangat-sangat sakit dan cukup lumayan untuk mengurangi damage dari musuh kita bro Nah ini saya udah bisa maksimalkan di level 230 dan e, untuk Shock nya ini saya memang baru dimasukkan untuk di level 7 dan 8 ya ini maksimalnya karena sudah habis juga XP nya oke okay deh Selesai sudah kalian e, bisa ngelihat hasilnya atau perubahannya apakah lebih efektif dari yang kalian punya ataupun memang kalian memiliki e, tips yang lainnya selain dari status yang saya pakai dan e, skill yang saya pergunakan. Oke, ma Bro. Oke. Okay. Nuh, lumayan, udah mantap, Ma Bro. Gue nggak perlu lagi bu, dan nggak perlu ngerepotin lagi teman-teman yang lain, yang pasti sih, tetap kita standby. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, kita akan ketemu di Candy. Mungkin nanti kita di live ke depan, uh, bakal bisa munculin Candy sampai level mentok, Ma bro. Thanks for watching, jangan lupa tetap jangan sombong-sombong, kasih like dan share ke teman-teman kalian. Kalau sekiranya video ini menarik, Ma Bro, dadah bye-bye. ni <small>